Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Berjumpa kepada teman-teman Ya Sekarang bagaimanakah caranya Untuk Bisa nelpon Yang berada di Saudi Arabia Baik video call ataupun Voice Lewat WA gak caranya gampang tinggal yang pertama kita buka Play Store kita tulis di sini Turbo VVN udah ada langsung tekan aja nah yang seperti kelinci ini tinggal di klik yang belum install tinggal install aja yang udah tinggal buka Nah setelah dibuka Langsung keluar Kelinci nah, Masih iklan dulu Tinggal tekan yang X Wah Kemana ini Nah Kalau udah begini ketuk untuk menghubungkan Tinggal tekan Wah masih lari-lari tuh Kelinci <laughs> Ya yeah, Karena kelincinya udah istirahat Udah nyantai ada iklannya nih. Ya, kita langsung bisa menggunakan di telepon, di WA, atau bisa membobol jaringan Saudi Arabia yang biasanya akun-akun atau website yang dikunci bisa dibuka lewat sini asalkan pakai WiFi, ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton video ini, dan jangan lupa disukai dan subscribe-nya. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.